jalan apa aku arep malah babak iki ngopo eh apa apa apa ngomong apa kowe ngomong apa apa ha ngomong apa aku ora apa malah babah wae apa apa kowe iki ngomong apa Ngomongnya ketmau nek jeruk kerke. obah-abah obah-abah. Obah-abah Oh, oh, netah, eh, nop, <tuh> ah, oh. Ah, <tuh> Ampun tenang. Obah-abah nonot obah-abah. Oh hey, Eh. <cười> opo anani, Rita Netra Aduh, majui, majui, majui, majui, temen teman. -teman. Ini kandang pitik box semene mah. Ya iyalah, baen ora takon Ma. lah. orang Waduh, teman-teman, apa nih? Gua temuin, ya. Aku lihat, nanya, ya. Jadi, nih, Apa reng, apa Apa, apa, apa? Aku kar minggat, Reng, Benar-benar ngomong mah baik. banget. mau mama terus. Tapi aku minggat, Eh, eh, eh, eh, eh, tak eh, ya eh, ah. Amen. Oh, jebah. Aduh, kan njaluk ngapur aku, Kang. Rasane ngajak kan, ae mau buru-buru, Kang. Aduh. Aku nah, motor bener lah bocah lah. Ora ndeleng apa kepiye lo kowe lo, Jan Ya ameh lo, Kang Kang, rasane ngaja jeneng wong buru-buru. Rimble belum pisan. Ya wis tak ngapuran nih kita aja nter bater maning itu ya? Iya ya Kang, amit lah, langsung ngejau kamu. Kalo kangen di lo, kau pabrik. Apa nih cum? Eh, mau kembon? Golek merang. Bon, bah. Kenapa ngomong net? Karena harus mengemudi lah. <tuh> Nyuarga repingat. Jois <tuh> mau nambah ya? Iya ya, bah. Ya. Ya, Oh alah jangkrik. Peseket mau ganti latar ban buang sisan. We paus, ki. Lihat paus, ya, kia, paus ya, pulling your fist Nyal mancing sepatu yang ini ah, ya, ya, ya halawis nah, lah, tinggal pan pacinya, ya, ini yang panin joki lah, kapan tuh saya lah, ya, sedikit lah, kalau uh. pan pan kita balik masih masak na nangkuy nending kri nutul aduh jangbut siapa kira sih jangkrek malah kue to apa ucon kue apa apa apa apa pun mukrun malah papet papet roh. Kita pakai mukrun, <tuk> pola murang rang musim oh, lampu <tuk> nanti Jumpa juga lagu, lah bisa keren ya. pak ini lah. Bocang apa mana kok gemblung Gua siapa sih woy? Woy suka so, di Ariti malah di terak peda kayak gue lah guys, jadi mana? asal ah, nanti, kenapa nah, sih kaya konyong apes terus ya masuk kora Hai, aku gue dasarnya gue ngomong pecicilan, kecilan Saya kurang lebih, saya kurang lebih.